Banyak yang bilang, "Hero, aulus, aku gak berguna. Yuk, kita kasih paham. Ganti musik, kui. Awas, mundur kalian semua. Aku bantai kau semua."